Lagi Teruna, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Kakak harap semuanya baik-baik aja ya. Kakak mau adik-adik untuk bersatu teduh bersama. Bacaan kita pagi hari ini terambil dari kejadian 35 ayat 1-8. Sebelum membaca Alkitab, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan buat berkatmu pada pagi hari ini kalau telah membangunkan kami dengan nafas kehidupan yang baru ya Tuhan. Ya Tuhan, sekarang kami akan bersatu ya Tuhan, engkau berkati satu kami pada pagi hari ini ya Tuhan, biarlah firman yang akan kami dengarkan dapat menjadi kehidupan pedoman bagi kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Hanya di doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kejadian 35 ayat 1-8 yang berbunyi. Allah berfirman kepada Yakub: "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ, dan buatlah di situ, mesbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari esau kakakmu." Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, "Jauhkanlah dewa-dewa asing yang, yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu, dan tukarlah pakaianmu." Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah. Yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Mereka, mereka menyerahkan kepada mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikhem. Sesudah itu berangkatlah mereka. Dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Lalu sampailah Yakub ke Luz, yang di tanah Kanaan, yaitu Bethel. Ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia didirikannya Mesbah di situ, dan dinamainyalah tempat itu El Bethel, karena Allah telah menyatakan dirinya kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Ketika Deborah, inang pengasuh Ribka, mati, dikuburkanlah ia di sebelah Hiller battle di bawah pohon besar yang dinamai orang pohon besar penangisan. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah beribadalah senantiasa kepada Allah. Allah memberikan perintah kepada Yakub untuk melanjutkan perjalannya hingga sampai ke tujuan, yaitu tempat tinggalnya. Ia berfirman, bersiaplah. Pergilah ke Betel, tinggallah di situ, dan buatlah di situ Mesbah bagi Allah. Menarik untuk kita simak bahwa Yakub diperintahkan untuk tinggal dan membuat Mesbah, tempat pemujaan kepada Allah. Betel terletak di jalan yang menuju ke Yerusalem, Bethlehem, dan Hebron. Yakub sudah lama tidak datang ke tempat itu. Sekarang ia harus mendirikan Mesbah di tempat itu, seperti Abraham dalam perjalanannya yang panjang menuju ke Palestina. Yaakub pernah hadir di sana dan telah, dan telah mendirikan sebuah mesyeba, yakni tumpukan batu sesudah pengalamannya yang tidak dapat dilupakan dengan Allah, ketika dia melarikan diri dari abangnya untuk menuju ke Haran Kedatangan kembali ke Bethel ini tentu meliputi penyerahan hidupnya sepenuhnya kepada Allah, ia telah mengabaikan tempat itu yang menggambarkan kehidupan rohani yang sangat sepi. Ia mempersiapkan diri untuk menuju Betel. Yakub memperintahkan seluruh keluarganya menjauhkan dewa-dewa asing dari tengah-tengah mereka. Lalu membersihkan diri dan kembali kepada jalan Allah. Kemudian keluarga berangkat dalam jarang menuju ke Betel. Penduduk di daerah-daerah yang dilalui dalam perjalanan menyaksikan kedahsyatan Allah yang dilindungi Yakub, dilindungi Yakub dan keluarganya. Orang-orang tersebut tidak mengganggu rombongan keluarga tersebut. Lalu sampailah Yakub dan keluarganya di Betel. Kemudian ia mendirikan sebuah mesbah yang dinamakan El Betel, Artinya Allah dari rumah Allah. Sobat teruna, orang Kristen pun sama akan disertai Allah dalam kehidupannya sehari-hari. Karena itu mari serahkanlah diri kita dalam naungan kasih Allah, jangan mengandalkan kuasa-kuasa dunia ini, beribadalah senantiasa kepada Allah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita tutup satu duk kita dengan berdoa, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan karena kami sudah mendengarkan firmanmu ya Tuhan. Sekarang biarlah firmanmu ini menjadi pedoman kami dari hari lepas hari ya Tuhan. Ya Tuhan berkati juga aktivitas kami dalam satu hari ke depan ya Tuhan. Engkau berkati kami dimanapun kami berada. Berikan kami juga kesehatan selalu ya Tuhan. Biarlah kami jauh dari sakit penyakit dan berkati juga orang tua kami yang sedang bekerja nanti ya Tuhan. Hanya ini doa kami dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani aktivitas adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.